Sukses, bahagia, dan makmur adalah hak semua orang. Sebenarnya bagaimana meraihnya supaya cepat. Ada cara mudah untuk sukses. Saya bantu dengan 16 daftar masalah. Coba lihat apakah sahabat memiliki masalah seperti daftar berikut ini. satu, Anda tidak tahan di bawah perintah bos. dua, Anda gampang bosan. 3. Anda terlalu kreatif. 4. Anda tidak sabaran. 5. Punya keisengan seperti perilaku kriminal atau kriminal strict mind. 6. Anda tidak berpendidikan yang cukup tinggi. 7. Anda... Anda terlalu berilmu. 8. Anda tidak punya apa-apa atau nothing tulus. 9. Anda memiliki sumber yang banyak, resourceful. 10. Anda sering gonta ganti pekerjaan. 11. Anda bisa menjual es kepada orang Eskimo. 12. Anda lelah miskin. 13. Anda terlalu ambisius. 14. Anda kecanduan dengan risiko atau addicted to risk. 15. Hidup Anda kesandung-sandung penuh onak dan duri atau hard knock life. 16. Yang terakhir, Anda tidak punya pilihan. Has no other choice. Ini adalah masalah terbanyak di awal siapa saja yang ingin sukses. Jika Anda memiliki satu atau lebih masalah dari daftar tadi, artinya kehidupan Anda saat ini bermasalah dan harus segera diubah. Inilah yang namanya compelling reason. Dalam compelling reason atau alasan untuk sukses, Anda tidak perlu memiliki beberapa atau banyak alasan seperti yang tadi disebutkan. Cukup punya satu di antara 16 masalah tadi, Anda memiliki cukup alasan untuk sukses. Sekali lagi, punya satu saja dari 16 masalah tadi, Anda sudah cukup alasan untuk ngamuk. Itulah bahan bakar utama Anda melangkah dan menjadi sukses. Setelah punya hal tadi, apa langkah berikutnya? Sabar ya, ini rahasianya akan dibuka setelah video ini. Pertanyaannya benar butuh nggak? Sekarang kita cek ulang masalah Anda. Ada nggak satu atau lebih dari 16 masalah tersebut pada diri Anda? Setelah itu kita ngamuk bersama untuk sukses bersama karena Anda layak untuk sukses.